Selamat siang, teman-teman. Siang, Ci. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan membahas tentang unit 4, biar kalian berkati kami untuk logistik procurement, biar kami bisa mengamain materi dengan baik, dan juga bisa mengerjakan exercise kami dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amen. Ya, amin. Baik, teman-teman. Silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan Dokumentasi dulu ya. 32 Hari ini kita akan bahas unit 4 teman-teman. Demonya sudah dilihat belum ya? Nanti kita akan bagi dalam breakout room ya teman-teman. Jadi minta bantuan untuk namanya diberi uh, kode saya sebut dulu ya. Teman-teman boleh bantu rename dulu ya. Nah ini teman-teman topik kita di hari ini tuh tentang procurement. Jadi logistik itu nanti akan ada tiga bagian. Yang pertama ini procurement, modul pembelian. Kemudian minggu depan kita bahas tentang sales and distribution, itu modul penjualan. Terus teman-teman UTS dulu, setelah UTS baru kita bahas produksi. Jadi di logistik unit 4 itu sebetulnya ada tiga. Procurement, sales order, Uh, sales and distribution sama production. Hari ini kita procurement dulu, oke. Okay, nah, ini demonya. Kalau teman-teman udah sempat lihat, itu sangat ngebantu banget sih untuk uh, exercise-nya. Kemudian, uh, teman-teman jangan lupa untuk isi assignment ya. Hari ini minta diisi nomor dokumennya, jadi nanti saya akan. Akan minta teman-teman untuk mengerjakan exercise selain yang di buku. Ada soalnya. Kemudian nanti nomor dokumennya, harusnya sih ada tiga nomor. Teman-teman catat di assignment ini. Seperti itu ya. Itu jangan lupa nanti di input di sini. Baik. Kita akan bahas dulu yang modul procurement ya teman-teman. Jadi, secara siklus pembelian, kalau di SAP, dia pakainya gambar yang di 4.1 ini, teman-teman. Jadi, kita akan mulai dari proses demand determination. Demand. Kita akan mulai dari demand determination. Berarti ini adalah mencatat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya, kalau minggu kemarin kita membuat ada printer, terus teman-teman ada PR ya, VGA ya. Nah, maka ketika teman-teman sudah tahu ada kebutuhan barang-barang itu, dicatat butuh berapa printernya, butuh berapa VGA-nya. Kalau printernya kita butuh 10, berarti kita akan transaksi pembelian printer jumlahnya 10. Nah, saya pakai contoh yang di-exercise dulu bahwa nanti kita akan melakukan proses pembelian sebanyak 10, 10 printer. Nah, biasanya perusahaan itu punya source determination. Source determination itu adalah daftar kira-kira siapa aja sih vendor-vendor yang bakal memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita butuh printer, berarti kita harus ordernya ke vendor siapa. Nah, itu ada daftarnya, ada datanya. Kalau kita sudah yakin belanja ke salah satu vendor, maka kita akan pilih vendor tersebut. Contohnya nanti di exercise teman-teman akan belanja printer itu ke vendor Baltus. Setelah belanja ke vendor Baltus, yakin belanjanya ke vendor Baltus, di perusahaan kita akan buat namanya purchase order. Ini adalah dokumen pembelian. Jadi yakin, vendornya juga, oh benar nih, perusahaan kita, IDES, akan belanja printer 10 unit ke Baltus. Seperti itu, jadi ada dokumennya. Setelah ada dokumen PO, kita kirimkan dokumen ini ke vendor, kita monitor apakah barangnya sudah dikirim, sudah disiapkan, sudah sampai mana, kita monitor. Kalau sudah sampai, maka kita akan menerima dokumen namanya good receipt. Good receipt ini adalah dokumen penerimaan barang. Di sini kita akan ngecek apakah dokumen PO kita sama dengan barang yang datang. Jadi ada seperti referensi dokumen gitu ya. Kalau misalnya sampai enggak sama, berarti harus ada yang diubah dulu. Karena good receipt ini nanti akan pengaruh ke invoice verification. Invoice verification ini adalah bukti belinya, ya faktur belinya. Jadi kalau kita pesennya 10 printer, datangnya 9 printer, ya jangan mau kalau sampai nanti ditagi dengan jumlah 10 printer. Jadi kita yakin kalau beli 10 printer, datangnya 9, maka kita akan ditagi 9 saja. Kalau pesan 10, datangnya 10 juga, maka nanti tagihannya ke kita adalah 10 printer. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini yang payment processing nanti kita akan lakukan di unit 5. Makanya kalau kita sampai nggak punya barang, belum kerjakan eksersis yang minggu lalu, nanti di exercise ini kita nggak bisa kerjakan pembeliannya. Karena barangnya mesti ada di database untuk kita pakai transaksi pembelian. Baru setelah proses pembelian ini dilakukan sampai invoice verification, kita akan lakukan proses pembayarannya di nanti unit 5. Seperti itu. Jadi secara proses seperti itu. Dan dokumen-dokumennya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi nanti kita akan lakukan proses pembelian. Setelah itu kita lakukan proses penerimaan barang. Terakhir kita menerima tagihan teman-teman. Seperti itu. Di unit 4. Ini ada tiga modul, unit empat, ada tiga modul, yang procurement, kemudian order fulfillment atau sales and distribution, sama production. Nah, hari ini yang ini dulu. Kalau teman-teman lihat di modul, itu ada bahas tentang master data. Nah, di procurement itu kita akan pakai dua master data. Master data vendor dan master data material, teman-teman. Nanti kalau di minggu depan, kita akan gunakan master data customer dan material. Nah, ini master datanya. Nanti kalau di production ada bill of material dan lain-lainnya. Yang kita bahas sekarang yang procurement dulu. Nah, terkait dokumennya, dari yang tadi teman-teman sudah lihat di siklus yang bulat itu, ada beberapa dokumen. Nah, untuk catatannya saya catat seperti ini ya teman-teman. Jadi di atas ini adalah posisi perusahaan kita. Saya kasih nama AIDES ya, karena kita seolah-olah ada di perusahaan AIDES. Yang di bawah ini adalah vendor kita nah vendor kita nanti untuk kodenya teman-teman pakai baltus a strip pagar-pagar ini seperti yang minggu kemarin kita sudah ganti ya namanya jadi di belakangnya ada ada nama kitanya jadi kita yakin bahwa itu adalah data kita kemudian di posisi kita kita akan ada yang namanya tadi sales and yang ini teman-teman demand determination. Nah demand determination ini tadi saya cerita kita mencatat kebutuhan kita apa aja. Oh perusahaan stok printernya udah berkurang maka kita butuh untuk beli printer itu. Nah kalau secara dokumennya ini namanya purchase requisition teman-teman. Ini dokumennya ya purchase requisition. Biasanya orang gudang itu teriak-teriak ngomong printernya kurang nih. Itu enggak cuma lisan, tapi dia bikin dokumen. Nah Namanya purchase requisition ini adalah dokumen permintaan pembelian. Setelah itu dia bilang ke bagian pembelian untuk minta quotation. Bentuknya request for quotation. Dia minta penawaran teman-teman. Jadi nanti perusahaan bagian pembelian dia akan minta penawaran ke vendor. Nah, bentuk dokumennya namanya request for quotation. Jadi ini adalah surat permintaan pembelian, kalau yang ini adalah surat penawaran. Nah, bisa panahnya ke sini atau langsung. Seperti itu. Nah, di vendor dia akan nyariin harga. Nama dokumennya inquiry. Ini minggu depan kita ke gambar ini lagi. Jadi di gambarin dulu ya, seperti itu. Jadi bisa purchase acquisition ke sini. Atau kita minta quotation ke sini. Kemudian vendor akan nyariin harga. IDES mau beli apa? Oh mau beli printer 10. Maka kita cariin harga. Untuk IDES harganya berapa. Jawaban dari request for quotation ini namanya quotation teman-teman. Quotation ini adalah surat penawaran. Jadi... Vendor akan kasih ke kita balasan atas request for quotation kita. Mau beli apa? 10 printer. Harganya berapa? Oh, karena belinya cuma 10, harganya 355 euro. Masih ingat ya inputan kita yang lalu. Maka kalau setuju perusahaan kita, maka kita akan beli ke vendor Baltus 10 printer. Seperti itu. Nah, yang ini, semua ini, ini memang nggak dibahas di fundamental, teman-teman. Tapi secara prosesnya seperti ini. Kalau kita yakin belanjanya ke vendor Baltus, maka kita akan buat dokumen PO. Nah, supaya, cepat saya, eh, supaya cukup ya saya gini. Kita akan buat purchase order. Begitu PO dibuat, maka kita akan kirimkan ke vendor. Di vendor menjadi SO. SO itu sales order. Nanti vendor akan menyiapkan barangnya untuk proses delivery Ketika dia udah kirim, sampai barangnya di kita, maka kita akan terima yang namanya good receipt. Kemudian biasa ya kalau vendor jual sesuatu ke perusahaan biasanya diam-diam aja sampai ditagih. Nah, vendor akan ngeluarin tagihan billing. Billing dikirim oleh vendor ke kita di kita sampai yang namanya dokumen invoice verification. Ini invoice verification. Jadi kita akan terima pesannya berapa? Oh, 10 printer. 10 printer. Datangnya berapa? Oh, datangnya 10 printer juga. Berarti datang semua barangnya. Berarti pada saat ditagih kita akan bayar 10 printer. Nah, ini semuanya referensi dokumen, teman-teman. Jadi kalau pada saat good receipt, kita akan refernya ke PO. Pada saat invoice verification nanti kita akan refer ke good receipt dan purchase order. Jadi harus yakin pas ditagih teh sesuai dengan barang yang kita terima. Seperti itu. Yang bawah mah nanti kita bahasnya pas penjualannya, teman-teman. Pas nanti teman-teman praktikum, ini yang akan kita kerjakan membuat PO, menerima barang, dokumennya good receipt. Menerima tagihan invoice verification. Sampai sini dulu, oke okay? enggak teman-teman? Nyambung dengan siklus yang tadi. Oke, SIP. SIP ya. Nah, kalau SIP, saya lanjut sedikit ke teorinya. Ini tentang PO. Nah, kita kan udah yakin tuh belanja ke satu vendor. Ketika kita yakin, kita bikin PO. PO itu ada berbagai, ada beberapa cara pembuatan. Kita bisa bikin PO berdasarkan, eh, kita bisa bikin PO tanpa referensi apapun. Jadi memang benar-benar sekedar beli aja, tanpa alasan apapun, tanpa dasar apapun, memang mau beli gitu ya. Itu without reference. Atau kita bisa pakai referensi. Referensinya apa? Referensinya adalah purchase requisition. Ini dasar pembuatan PO. Jadi kalau dilihat ke gambar yang tadi di sini, ketika kita buat PO, dasarnya bisa dari purchase acquisition. Sip ya teman-teman ya. Ini adalah surat permintaan pembelian. Jadi orang gudang teriak-teriak bahwa barangnya kurang. Nah ini purchase acquisition. Itu bisa jadi dasar untuk pembuatan PO. Yang berikutnya, ini kan without reference atau referensinya purchase requisition. Yang berikutnya yang bisa jadi dasar PO adalah request for quotation. Jadi yang ini, teman-teman. Yang request for quotation. Jadi kita dari perusahaan minta penawaran ke vendor. Nanti vendor bales jawabannya adalah quotation. Itu. Misalnya kita nanya, kalau di bulan Oktober ini ada promo apa? Oh, kalau beli printer sekarang, ada diskon misalnya 10%. Nah, itu kan bentuk dari request for quotation sama quotation. Jadi ditawarin gitu ya. Terus yang lainnya ini, another PO berarti dari PO yang sebelumnya mungkin sudah pernah belanja printer ke vendor Baltus, sekarang mau belanja lagi seperti itu. Jadi ini dasar untuk bikin PO. Kemudian ada self service procurement. Nah, ini untuk barang-barang yang alat tulis kantor ya. Jadi belanja sendiri untuk dipakai sendiri. Ini contohnya misalkan alat tulis kantor, misalnya ada seragam di kantor, atau alat-alat yang lain, komputer di kantor, atau ATK lainnya. Nah itu dilakukan pembeliannya lewat self-service procurement. Kemudian ini master data yang tadi sudah digambarkan. Kita di procurement master datanya dua, vendor sama material. Itu ya. Kalau sudah bikin PO, tadi lanjutannya adalah nerima barang, good receipt. Nah ini, dari PO, lanjutannya adalah good receipt. Ketika kita posting good receipt atau inventory management ke sistem, ini ada beberapa keuntungan, teman-teman. Jadi ini keuntungan-keuntungan kalau kita posting good receipt ke sistem. Keuntungan yang pertama terkait dengan good receiving point atau tempat penerimaan barang ini, tuh ya jadi harusnya barang yang di delivery itu sama dengan yang di PO. Nah kalau kita posting ke sistem, dia akan ketahuan kita PO-nya berapa. Kemudian ketika datang barang sama nggak dengan PO seperti itu. Kemudian yang kedua tentang ini quantitinya. Kalau kita pesan barangnya printer 10, maka dia harus datangnya juga printer 10. gitu ya. Jangan datang barang yang lain. Ini keuntungan posting yang kedua. Yang ketiga, secara otomatis akan terlihat yang namanya PO history. Ini mau otomatis, pasti langsung terlihat begitu kita posting ke sistem. Yang keempat, ada namanya material dokumen, teman-teman. Jadi nanti pada saat but receipt, teman-teman akan terima message di kiri kan selalu harus lihat ya kiri bawah, selalu harus lihat message-nya. Itu akan terkriat namanya material dokumen. Material dokumen itu adalah good receipt. Seperti itu. Terus yang terakhir, akan ada accounting dokumen. Jadi kalau kita sudah setuju dengan barang yang datang, good receipt-nya, maka lanjutannya kan invoice verification. Berarti kita akan setuju dengan tagihan berdasarkan good receipt tersebut. Ini keuntungan-keuntungan kalau kita posting ke sistem. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak teman-teman? Silahkan. Ini gambarnya trik masuk, karena berarti stok bertambah ya teman-teman. Nanti kalau pada saat order fulfillment, nanti gambar triknya keluar, karena barang keluar dari gudang. Terus, nah ini secara accountingnya nanti akan terkriat accounting dokumen. Sama dokumen-dokumennya. Nah, kalau udah bikin PO, purchasing dokumen apapun itu ya PO gutrisip invoice nanti bisa dicetak lewat printer EDI, XML atau email atau dikirim lewat fax seperti itu ini tampilannya seperti itu teman-teman apakah ada pertanyaan atau sudah nggak sabar kita mau praktek prakteknya kita akan buat PO lalu kita akan terima gutrisip Kemudian terakhir kita akan setujui tagihan invoice verification. Itu yang akan kita lakukan sekarang. Yuk kita coba login dulu ya teman-teman. Yuk kita mulai ya. Sekarang kita akan belanja dulu printer teman-teman. Belanja printer jumlahnya 10. Untuk belanja itu kita pakai transaksinya di folder ini. Logistik, kemudian Material Management, kemudian Purchasing, Purchase Order, Create, pilih yang ME21N. Jadi, T-code-nya ini adalah ME21N. Saya pakai biru. me Dua, N. Sudah ketemu semuanya, teman-teman? Sudah, Ci. Ini saya close aja. Baik. Nah, ini dokumen PO, teman-teman, pembelian. Jadi, kalau kita belanja ke vendor, yakin belanjanya ke vendor itu, maka kita perlu membuat PO. Yang di input di sini yang pertama adalah vendornya. Jadi kita perlu input kode vendor kita baltus a strip nomor login. Kalau kita enter, harusnya keluar ada nama kita di belakangnya. Jadi ini udah ngambil data dari yang di database ya. Kodenya kan atau primary key-nya baltus a strip nomor login. Kalau di enter, kita akan ambil data dari database. Ini adalah nama vendor kita, dan ini ada nama kitanya, seperti yang waktu minggu lalu kita sudah pernah update berhasil, teman-teman? sudah, -teman? C berikutnya, kita akan input data, nah ini ya yang kita input adalah, nomor purchasing organization, purchasing group sama company code ini di bagian ini, teman-teman Purchasing organization-nya 1000. Kemudian purchasing group-nya seperti yang waktu kita inputkan minggu lalu di barang. B, nomor login. Company code-nya 1000 juga. Ini adanya di organizational data. Kemudian 1000, B00, 1000. Silahkan, teman-teman. Kalau ada yang misalnya saya kecepatan, teman-teman langsung interupsi ya. Unmute aja karena saya nggak bisa lihat teman-teman sih. Jadi, langsung di aja, kasih tau. Sip, teman-teman bisa cek. Eh. mau nanya yang vendor, sih. Tadi ya, vendornya Baltus A strip nomor login. Oke, terima kasih. Juan muncul, nggak namanya di belakangnya, uh, tapi belum muncul. Aja di enter, sudah di enter, loh. Oh, udah, belum mencoba ya. enter. Jadi, begitu udah ketik Baltus asrip nomor login, silahkan di okay. Okay. Kalau sudah, enter. Supaya keluar juga deskripsinya ya. Terus kita ke item overview, teman-teman. Yang ini, yang, yang expand item. Expand item, di-klik. Di sini kita baru bisa input, kita mau belanja apa ke vendor Baltus yang kita mau belanja adalah printer. Printer itu kodenya test strip mma strip nomor login. Jumlah yang mau kita belanjain adalah 10. seperti yang di buku aja. Kita mau belanja sepuluh printernya ini. Kita mau belanja printer, jumlahnya 10. Kemudian Harga net price-nya, karena kita belum pernah belanja sama sekali, berarti ini akan kosong. Nah, supaya tidak kosong, kita isi harganya adalah 355 euro. Seperti yang waktu kita input di master data barang. Kalau barang ini dipesan ke vendor, nanti datang, kita mau barang itu masuk ke plan seribu. Jadi kita isi di sini plannya adalah seribu. Masih ingat tentang storage location enggak ya, teman-teman? Kumpulan dari storage location disebut plan. Berarti ini yang lebih kecil dari plan, kan? Nah, ini kodenya 0, 0, 0, 1. Jadi, nanti begitu barang itu datang, dipesan, kita mau barang itu ditaruh di plan seribu, storage location 0, Sampai sini dulu, teman-teman. Oke, ya. Saya lanjut lagi. Yang tadi riski itu dari sini, teman-teman. Udah ngisi lengkap. Di-enter. Nanti dia akan keluar info datanya. Nah ini ya, keluar. Namanya printer, jumlahnya 10. Yang tadi kita input 1000 itu jadi handbook. Kemudian 001-nya jadi material engine. Di sini saya nggak ada error, nggak ada message apapun. Berarti saya bisa proses, bisa save data ini. Kalau saya save, di kiri, atas, di kiri bawah ini ada nomor PO. Teman-teman, silahkan catat pakai Notepad karena nanti nomor ini akan dipakai lagi. Sementara, nyatat pakai Notepad, nggak apa-apa. Kalau udah ada modul nanti teman-teman bisa catat di modulnya ya. 1, 7, muncul setelah di save, tiga delapan. Betul, munculnya setelah, setelah di save. Kalau sudah muncul, minta tolong dicatat ke notepad atau dicatat ke kertas atau kemanapun, karena nanti di good receipt kita akan butuh nomor PO ini. Jadi kita sudah buat nih PO ya. PO itu nomornya kalau di sini 45 sekian. Jadi itu nomor, nomor PO-nya. Lancar semuanya teman-teman? Lancar Cik. Baik, saya lanjut ya teman-teman. Berikutnya kita akan ke sini. Sudah pesan barangnya ke vendor Baltus, eh, sudah pesan barangnya ke vendor Baltus, jumlahnya 10 printer. Sekarang Baltus udah ngirim ke kita. Kan ini bukan bukan di kita ya area urusannya kalau yang di modul pembelian. Pokoknya tahu-tahu barangnya datang ke kita. Nah, begitu datang, kita perlu terima barang. Good receipt. Good receipt itu adanya di sini teman-teman. Jadi kalau pakai root ini turun ke bawah, kemudian ada logistik sorry, inventory management, good movement, good receipt, for purchase order yang paling atas. Atau tiketnya itu namanya MIGO. Tiketnya ini namanya MIGO itu di sini ya. Migo. ME21N yang ini Migo. Jadi kalau teman-teman mau dari command uh, comment field boleh ketik aja Migo seperti itu. Kemudian nah di sini kita masukin PO yang tadi yang 45 sekian. Kalau sudah diinput di sini kita enter. Maka dia akan narik semua data dari PO. melian Printer jumlahnya 10. Nanti kalau printer ini datang, taruh di storage location ini. Kalau kita periksa datanya sudah betul, turun ke bawah. Ada namanya item oke. Okay. Berarti itu semuanya kita okein ya. Kita setuju dengan barang itu. Kita klik. Kemudian kita pause. Kalau sudah di pause. Ini yang tadi yang kita bahas tentang keuntungan kalau posting good receipt. Dia akan ngeluarin nomor material dokumen. Nomornya 5 ribu sekian. Ini juga sama dicatat sebagai nomor material dokumen. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, Seperti itu. Kalau sudah PO, ME21N, sudah good receipt, MIGO. Terakhir, kita akan setujuin tagihan. Anggaplah si vendornya sudah nagih ke kita dan kita setuju tagihannya karena barangnya udah kita terima. ya. Maka kita harus ke sini, teman-teman. Turun ke bawah. Tadi kan di inventory management. Berikutnya kita ke logistik invoice verification. Terus pilih dokumen entry. Terus pilih yang Miro. Jadi, t nya ini namanya Miro. Miro. ME21N, Migo, Miro. Itu t nya untuk pembelian. Double-klik. Lihat saya dulu, baru nanti teman-teman cobain ya. Yang di-input di sini, invoice date-nya hari ini. Saya so, udah masukin invoice date. Biasanya vendor ada referensi. Jadi kayak apa ya, surat dari dia ada nomornya. Nah, kita mau catat reference numbernya di sini. Kalau di buku sih disuruhnya kita nginputnya 234 234 nomor login, 234 nomor login. Itu tergantung dari vendornya, yang ngasih surat atau enggak. Ya, sekarang karena di ss ada nomor referen referensinya ditulis aja 234 nomor login. Tapi kalau enggak ada referensinya berarti enggak usah diisi juga enggak apa-apa. Kalau sudah dari sini, itu kita masukkan nomor PO yang tadi, yang 45 sekian. Enter, dia akan ngeluarin harga seperti ini. Nah, kalau infonya lengkap seperti ini, berarti barangnya teh sudah kita terima. Tapi kalau tiba-tiba teman-teman loncat loncat prosesnya, misalnya teman-teman ngacak gitu ya, prosesnya udah bikin PO langsung invoice, dia nggak akan ngeluarin harga. Teman-teman, harga sama jumlahnya dia nggak akan keluar. Artinya, itu nandain kita belum terima barangnya, tapi kita udah mau tagihannya. Kayak gitu. Nah, kalau sudah lengkap kayak gini, ini berarti kita sudah terima barangnya lengkap. Udah keluar uangnya juga ya. Nah, ini. Nah, barang ini tuh kenapa pajak, teman-teman. Jadi, kita harus hitung pajaknya. Kalau tax, biarin aja aturannya yang 19%, biarin. Pencet. Dia akan otomatis ngitung pajaknya itu untuk 355 itu 674,5. ratus tujuh ditambah enam tujuh Kalau teman-teman percaya, hasilnya adalah empat Kalau nggak percaya, dihitung dulu ya. Kayak gitu. Nah, kalau sudah ketemu jumlah ini, kita catat amount-nya, berarti totalnya tiga ratus lima ditambah enam Ini berarti empat pakai koma ya, lima. Warnanya masih merah, teman-teman. Kalau teman-teman nanti udah proses ini, kita hitung, dia balance kan, balance kan 0. Warnanya akan berubah jadi hijau. Dilihat ya, seperti itu, jadi hijau. Artinya ini benar. Kita tagihannya 4224,5. Kita bayar 4224,5. Begitu ini oke, okay. ini akan nge-create accounting dokumen, teman-teman secara otomatis. Kita posting aja. maka nanti di kiri ada nomor dokumen yang dihasilkan dari invoice verification ini. Tapi statusnya sekarang jadinya utang karena kita belum bayar ke vendor. Nanti bayar utangnya pada saat di unit 5. Bentar ya pada berat. Nah, ini nomor dokumennya teman-teman. Ini ada nomor invoice Verification. catat lagi di notepad di kita punya nomornya tiga kalau ada yang kesulitan langsung siap screen supaya teman-teman yang lain bisa lihat lagi ya tentang yang tadi invoice verification teman-teman udah siap ya saya akan bagi ke breakout room apa yang akan dilakukan di breakout room yang diakon di breakout room adalah belanja VGA. Jumlahnya 100 piece. Oke? Okay? Saya akan buka breakout room-nya. Nanti kalau sudah berhasil, teman-teman boleh posting juga ke kemorni buat catatan bahwa itu teman-teman transaksi beli barang VGA jumlahnya 100. Kemudian berapa nomor, nomor PO-nya, berapa nomor invoice-nya, berapa nomor good receipt-nya. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Saya akan pindahkan teman-teman ke breakout room nanti Dennis, kalau ke pindah ke breakout room nanti pindah ke main room lagi aja ya eh, supaya siap. saya bisa tetap bantu. Jadi yang teman-teman lainnya bisa mengerjakannya. Jelas ya, teman-teman. Jadi kita akan belanja Baltus jumlahnya 100. Silahkan. Harganya juga sama 355 tapi barangnya bukan printer VGA. Yang test strip MMA pagar-pagar. Baik. Siap ya teman-teman? Saya buka back-out room-nya. Waktunya 20 menit aja lah ya. 20 menit saja. Nanti teman-teman akan balik lagi ke main room.